Tuhan Yesus tolong, oh Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong, oh Umami pado, era, umami pado Pado tidak ada lagi pado Ina, Ina di belakang kita tunggu saya, apa yang mau dalam? Ada. Oh Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong udah resus Tuhan Yesus tolong dari Yesus berpuasa. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong udah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Ini tolong. Oh. Cari Tolong. tolong. Kami terima laporan adanya dua orang korban yang ditemukan dalam keadaan Mike Delta atas nama Jan Kriskison Chris Barehi dan seorang anak atas nama Reski Anuka. Ini ayah dan anak. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, mereka pada saat kejadian masih dalam posisi tertidur. Uh, pada saat